kombinasinya sister masuk lagi super cantik banget ya cocok banget buat daily outfit kalian tuh bentuknya oval kombinasi berikutnya aku punya one set yang super keren banget lihat ya lengkap dengan renda yang sangat cantik full kancing dan bagian kerahnya itu ada rimpelnya aku pakai koleksi banget. one set ini bahannya dari katun crinkle dia model bawahnya itu benar-benar lebar